halo guys, semua lagi bersama saya di channel jalan ajarpedia TV. hari ini kita mau unboxing ini di dalamnya kompor kompor portable. ini buat beli ini saya katanya mau lebih masak gitu kan, ya. tapi jadi kompor portable. yuk kita unboxing. Ah, unboxing kan unboxing ya, tanya. tanya ini apa? Oke, teteh tetep. Tete -tete. Guys. Beratnya ya sekitar lah dua lapis. Nah. Oke, kita taruh dulu. Kita lihat dulu. Aduh, sayang sekali guys, ininya pecah, guys. Shit. ini mungkin karena faktor pengiriman kali ya jadinya juga pecah guys waduh ini faktor apa ya guys oke kita buka nah, sebenarnya saya gak butuh ininya cuman kan nanti kalau jalan-jalan kan -jalan harus pakai ini juga ya kita buka sayangnya ininya pecah guys bagus banget tipenya. oke kita singgirin dulu Apa ada kompor? Set, kenapa sama? Hai, oke, nah, siap, Dalamnya ada apa ini? Oh, ini yang buat sambungan ke selang langgas biasa ini kita lepas dulu, kita lihat dulu, cek dulu kondisi bahannya, sengnya ini kalau di itu sih kayaknya tipis karena mungkin desainnya itu dibuat tipis kalau kita akan dipakai kemana-mana itu lebih gampang, lebih enteng gitu kan. ini juga lebih enteng lebih dibanding sama kompor-kompor yang biasa rumahan itu, kompor yang biasa darah pemasangnya, ininya bawahnya juga nah ini lumayan tipis tapi ya semoga saja awet tapi yang bagus ini kuningannya ini kuat ini walaupun kecil tapi dia kuningan, kuat nanti ini di sini. Nah gini kita sambungin ke gas yang biasa selang gas, tuh gitu ya, begini, gitu oke, selanjutnya kita lihat pastikan anda ketika mau pasang ini kan di sini ada dua kertas ya satu kartu garansi yang kedua ini cara pemasangan kompor pastikan yang belum tahu itu di sini tuh ada caranya kayak gimana jadi jangan sampai salah cara masanya nah ini saya juga udah beli gas baru ini ada lubangnya kenapa sih dikasih lubang pasti ada fungsinya guys yo ini buka kita masukkan ini adanya paskan ini nah di sini ini ada lock sama unlock nah fungsinya ini adalah buat mengunci setelah si, munggas ini oke sudah udah kunci udah lock menyalakannya kapan guys ini diputer ini udah keluar gasnya tinggal tarik ke bawah lagi nah untuk mengecilkan apinya kan gede banget ya mengecilkan apinya ini diputer ke atas nah itu kecil buat matiin juga bisa oke okay. nah ini kan lagi oke okay. nah otomatisnya ketika ini seperti ini kita coba ya ini mati guys, dan ketika posisi seperti ini ketika ini, ini enggak bisa, enggak bisa dipasang ini nggak bisa dipasang, jadi harus dikembalikan ke off dulu baru pasang lagi, kita coba lagi bisa ya, kita matiin sudah nah, otomatis mati dan ini pun juga nggak bisa dipasang lagi jadi di sini mungkin tingkat safety nya ya, buat safety nya tidak terjadi tidak terjadi kebakaran antara ketika gas dipasang kondisi api masih menyala itu yang berbahaya. Gari di, ofkan dulu baru ini dipasang baru dinyalain lagi. Oke? Okay. Gimana tadi saya nya? Nanti taruh udah di bawah. Juga jangan lupa di pencet tombol loncengnya. Tombol ini Yang belum subscribe yang udah subscribe di like, komentar, request kita mau suruh masak apa ya? Kan? Oke, okay, tunggu di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Karena subscribe muwi, subscribe muwi semangatku.